Aku nak beli nasi kandar bowl yang baru tu sebab aku ikut tengok IG makan. Orang KFC tu pun macam, "Ha? Ha?" Ora you. Hai guys, assalamualaikum. Okey, selamat berpuasa kepada semua. Kita sudah masuk bulan Ramadan pada tahun 2022 ini. So, hari ni aku nak makan menu comeback. Dah lama dah tak ada dekat KFC. Selalu juga beli dulu Twister. Ni, nampak? Tapi dah sejuk ni. Hmm. Masih lah lihat kan. Lepas. Nampak macam besar tapi tak. Taklah besar mana. Untuk set didatangkan dengan air dan juga. Mashed potato. Aku rasa dua-dua ni mashed potato. Bicang. KFC. KFC kau. Ni pun sama. So. Tak yalah lah letak situ semua ni. Hmm. Sama. Dua-dua mashed potato guys. So. Kita marik lah kita buka lah. Eh. Macam ni nak buka ya. Oh ya. Yeah. Sebelum aku makan tu. Pada yang baru singgah. Yang belum subscribe lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. Okay. Ha, tekan juga butang like. Ha, yang dah subscribe tu. Tolong like sekali. Okay. Macam ni. Ta-da. Macam ni pun dah keluarkan balik menu. puasannya iaitu foldover. over. Tu tak tahulah aku nak makan ke tak. Okay. Macam ni dia punya isi dalam. Isi di dalam kau. So, so kalau makan ni kan. Kadang-kadang aku letak fries. Tak cheese sekali. Ah, memang sedak lah. Bobol lagi macam-macam ni. Tapi tak ada. Haa lagi satu. Aku nak beli nasi kanda bowl yang baru tu. Sebab aku tengok ES makan. Orang KFC FC tu pun macam haa? Haa? Ah, macam tak tahu benda tu ada. Aku dah check dah dekat website. Ada dekat tak ada kat sini. Ah. So hmm, tak adalah. So aku makan ni lah. Ha, sebelum tu aku nak bebel lah sekejap Pergi drive-thru tu supaya mudahkan kerja kita lebih cepat dan nak makan Tapi itulah lah kat FC tempat aku ni memang macam tu lah service ni Lebih 40 minit men, drive-thru Baik aku makan kat situ je terus 40 minit punya lama hmm, Dan bebel pulak Kita keluarkan lah okay. Bismillahirrahmanirrahim okay, Kita makan mesh perai dulu Okay sedapnya. punya Penem hmm. dulu sikit Bismillah Okey macam ni dalamnya nampak? Okey nampak kan? Kita, aku nak tambah sos sekejap Sekarang okay, kita tuan sos dulu barulah kak uh, Bagi kau sikit dalam ni ada tomato, ada timun, lepas tu sos, cheese, ada saladlah sikit. Lettuce, lettuce. Lepas tu ada kepingan ayam ni dua kan? Dua kan? Dua je. Tak cukup sebenarnya dua ni. Kenalah lebih. Sabar ya. balik. Patutlah tak tahu nak lipat nanti. Ha <laughs> Jadi lah. Okey. Marilah kita makan. First bite untuk korang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Masih sedap guys seperti dulu. Hmm. Dia sedap Tapi Kalau panas mungkin lagi sedap Dia dah sejuk kan Tapi sedap je Macam dulu Sebab aku memang biasa makan juga dulu Masya Allah hmm. Tak koslo Eh koslo Pinggan kosong guys. Makan ni je. Hmm. Tak nak hidup-hidup sangatlah sambil. Kalau cheese lagi banyak lagi mantap. Hmm. Hmm. Hmm. Tak boleh. Anak turun berat. Siapa ni? Macam, macam apa ni? Yang ubah apa? Hmm. Hmm. Last two bites, okay. Oh, bau melayu. Sebab tu nak kena makan pakai ni begorang. Tapi saja, pandang dah bocor. Last bite. Okay, rasa dia masih sama seperti dulu kalau yang biasa makan. Tujuh pemodelah makan. Okey. Tu je lah kot tak ada apa pun nak komen sangat. So, kalau nak komen pun pasal servis KFC. Apa pun jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku. Terima kasih kepada yang sudah-sudah subscribe dan setia menonton channel ni. Jangan lupa untuk terus nonton video daripada channel aku, okey. Selamat puasa sekian sahaja See you guys next video. Bye bye. Terima kasih. Bye bye.